ya yeah. siap belajar, Ya ngar. Arti Akhir. Muhammad Alif Ansal, Nabil Idrawan, ada belum. Syahrul Adrian, oke. Okay. Jadi yang tidak hadir itu. Jadi oke Sekarang Nisa ayat 59 uh, bisa menunjukkan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan yang terakhir menerapkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan setelah belajar ini oh. setelah tahu bahwasannya perilaku akurat adalah perilaku akhlak terpuji yang wajib dilakukan itu semua sudah. Yeah. Oke. Okay. Thank <laughs> you. Di, ini masing-masing dengan permasalahan yang berbeda oke? Okay. Jadi saya mau satu-satu orang maju Untuk cabut materi apa yang mau dia dapatkan Permasalahan apa yang akan didapatkan Mulai dari sana dulu Oke okay, silahkan duduk Ya, oke. Dan terakhir kita dapatnya ini ya. Ya, oke. Jadi sudah dapat materinya, sudah dapat masalahnya kan? Jadi silakan dikerjakan di kertas selembar. Jadi kertas selembar lah kan? di bukunya masing-masing. Hai, masuk saja. Thank you. Di Indonesia. Terima kasih banyak, itu salah satunya uh, sudah ada penyerahkan diri catiknya sekalipun tidak sempurna ya jadi oke, kelompok 1, 2, 3, siapkan dulu menyampaikan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian adalah kemudian bacaan kemudian kemudian Atau kalimat-kalimat kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian